jangan gerimis aja. Asyik. wah ini dia nih. Ini dia ini bocornya. Lu nantangin gua. Hayu. Ng gua ditungguin banget ini jawara Tidak. mana emang? Bapak gua juara nih. Tak nah, peduli gue. Di. Aduh. Eh, di. Assalamualaikum. Bentar. Jadi ketemu di sini ya, kanya. Ah, ah nenek, kan. aja eh. si Oke main ya, di colongan. emang begitu peraturannya oke kalau itu cara mainnya ya ayo ayo mana mana ini kawan, apa nih? Ini ih, ikan, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, tuh! ih, ih, ih, ih, ih, ih, tuh ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, Gak ada, gak ada. Ah. Ah. Uh. Ya. Uh. sebenarnya siapa sih? Kayaknya gue kenal. Nah, gue ngomong lo Gue kayaknya kenal nih jurus nih. Gue tahu kan asing siapa asing gua? Sing nih jurus nih Lo kenal kan babi gua? Siapa? Cebak babi gua siapa? Tuh, oh deh, nol lihat nol, encanglu kalah. Masih ucapa apaan? Nah, katanya mantan Jawara. Biarin dia kalah. Allah. Gua kagak diajarin -di mulu. Kerjanya di dua malam yang mulu. Gua sama dia. Ini, dia meninya mau kagak usah lu ngapain latihan sama dia. Tahu. Gue juga. Menyuruh gue ikut si ucup Latihan bareng ucap. Ngapain lu encanglu? Nol lihat kalah. Katanya Jawara. Bagaimana sih? Kita kita lihatin aja dia berantem. Iya dia, dia, dia, dia. Dia, dia, dia. Dia kan, kan kan kalau bonyok. Oh, kita liang, oh iya Terus datang Ayu, Ayo ayo nah, ayo Gue Banyak ngomong ya. Eh lo diem diem, diem diem dulu lo diem Gua udah tahu nih tahu apa sih Udah lo gak tahu urusan Ini cerita lama Gue tahu siapa bapak lo Udah Udah jangan lo ya Babe gue jawara. Cang. Kau berhenti Cang Capek udah. Waduh. Lagi, capek apa? Penebaan koin lo. E, e. Lu juga ngapain e, nah, kita nontonin Cang Lu mau tahu lu kenal sih babe gue. Gua kenal cerita lama udah. Ayo lagi lagi lagi. lagi, lagi. Gua tahu. udah. lu tahu apa sih tentang babe gue? Ya, ini Jangan, sama... cukup. Cukup. Cang. udah cukup. Pulang Udah balik canggah. nama lo? Cang, Cang, ini, Cang. Ucub. Ucub, duduk dulu, cub. biar gue jelasin ceritanya. Ini salah paham Lo duduk mati. Oh, duduk, Jang. ngapain, Aduh. ngapain, Aduh. ngapain, Aduh. ngapain Aduh. ini? Arisan, ngopi. gimana? Ini cerita lama Dan gue harus jelasin Karena sekarang waktunya udah tepat Jadi begini ceritanya